Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini. Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan tentunya kabar-kabar spesial dari Bunda Lesti dan Bapak Pilar. Untuk mengawali perjumpaan kita di bukan spesial banget Dari Kaori Fitrio Yang memposting foto bareng Papa Bilar Dan tentunya teman-teman kerabat lainnya Masya Allah Ini saat momen main bola semalam nih persahabat ya Kita bahagia sekali Melihat idola kesayangan kita Rizky Pilar Yang mana berbaur sama orang-orang yang sangat luar biasa Masya Allah mudah-mudahan persahabat ya Ilmu semakin bertambah olahraga sambil kajian ini sih kebanggaan banget ya untuk warga Konoha Masya Allah semakin bangga semakin bahagia mengidolakan Rizky Bilar dan Bunda Lesti kejuara banyak sekali tanggapan komentar para sahabat dan tentunya respon yang diberikan oleh sahabat Leslar dari akun fitriana.ulandari mengatakan auto nge-like Dimanapun itu asal ada Bapaknya Al-Fatih Waduh Masya Allah banget ya Ada Bapak Bilar Langsung di like saja nih postingan fotonya Kebanggaan banget ya Alhamdulillah Semakin banyak dukungan dan support yang diberikan Dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita Berikutnya sahabat kita ke unggahan foto lain masih di laman akun instagram yang sama Kali ini memposting foto yang sangat luar biasa juga bersahabat ya Insyaallah Papa Bilar Terlihat sangat fresh banget ya Alhamdulillah Sehatnya dapat Ilmu agamanya pun dapat Kita bangga sekali Tahan tintinya mendoakan yang terbaik Untuk idola kita Berikutnya bersahabat Ada sebuah unggahan spesial dari Lesler Sejuk Ini memposting sebuah kalimat yang luar biasa juga Etitude Kenapa Leslar disukai banyak orang? Karena etitude mereka baik dan prinsip mereka dan sudah menjadi ajaran dari keluarga Jangan sampai menyakiti hati orang lain walau sekecil apapun Oleh karena itu kenapa setiap hujatan tidak dibalas bahkan tidak ditanggapi Meskipun dalam banyak hal tanggapan Lesti selalu dinanti Wah, wow, Masya Allah banget ya, menjaga sikap dengan baik Itu yang menjadi prinsip idola kesayangan kita Bayang juga tanggapan yang positif diberikan oleh para sahabat di postingan ini Dari akun Mama Eva 77 mengatakan Masya Allah itu yang patut dicontoh dari mereka Selalu berbaik hati sama siapapun, sabar terus melangkah ke depan dan bekerja keras ada juga persahabat komentar lain dari akun Hamidah 6418 mengatakan Masya Allah karena alasan itulah kami sayang sama mereka tanpa tapi Inilah persahabat yang membuat kita kagum dan yang membuat kita bangga Walaupun di luar sana banyak sekali orang-orang yang ingin berniat tidak baik persahabat tetap idola kesayangan kita Dengan prinsipnya Masya Allah mudah-mudahan semakin membanggakan kita semuanya dan berikutnya juga persahabat diunggahkan leslar saja Ini memposting sebuah postingan leslar lebay Lebay ini ada singkatannya persahabat ya L itu leslar, E nya emang, B nya best, A nya amat, Y nya ya Digabungkan leslar emang best amat ya Aduh Masya Allah banget ya kita mah selalu positif ya Mudah-mudahan semakin banyak dan semakin kompak untuk Leslie Lovers, Lesti Lovers, dan lovers Untuk mendukung yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita Dan selanjutnya, para sahabat, kita simak juga Ada momen yang membuat kita semakin luar biasa Membanggakan idola kesayangan kita Saat tampil di part akhir, para sahabat, di acara semalam Di acara Sofi, Big Ramadan, CLTV Show Bunda Lesi Kejora ini duet bareng Papa Bilar, hingga reaksi Amanda Manopo mencuri perhatian nih, berzabat ya, kita simak aja nih. Saat Gunda Lesi Kejora bernyanyi duet bareng Papa Bilar, perhatikan tuh Amanda Manovo, reaksinya melihat Dedek Lesi Kejora bernyanyi, ini tentunya tatapan yang sangat kagum kepada seorang Leslie Kejara Masya Allah, luar biasa Tantinya mengucapkan kalimat Masya Allah, resahabatnya untuk Leslar. Semoga semakin banyak nih ucapan Masya Allah Untuk idola kesayangan kita Karena idola kita ini selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Momen ini pendiri pos oleh aku stick. Banyak sekali juga nih komentar Dan dibanjiri respon oleh para sahabat dari akun salsire 1 mengatakan di kolom komentar, Amanda tadi sampai natap dede dalam banget. Suaranya dede, aduh katanya itu persahabat ya, Amanda saja natap ke Bunda Lesi Kejori ini dengan dalam banget persahabat ya. Karena idola kita mempunyai suara yang sangat luar biasa. Dan kita lihat juga persahabat. Komentar berikutnya dari akun Instagram Rich underscore Kiki mengatakan, "Di kolom komentar, masya Allah, suka banget yang partner Leslar Mohon maaf sama yang lain ya, gimana dong suka?" Katanya, "Itu persahabat ya, inilah yang membuktikan. Kualitas terbaik bunda Lesti tetap konsisten. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita."